Emang tidur di mana? Sekolah putih. Oh, kelas 10 putih, baik. Ini hujan tuh teh. Kita subuh. Enggak tidur di situ di ya, Oh. Enggak maksudnya bangunnya kesiangan itu atau gimana? Enggak, kalau misalnya jadi subuh-subuh dari kosan. Uh -uh. Heeh. Oh. Gitu kan. <laughs> maksudnya. Itu mah bisa diatur. Ya pakai jas hujan nyampe ke sono Tuhan berikan aku waktu untuk membuktikan kali ini saja Guys, kenapa jangan mikirin orang? Enggak, Bun, saya sakit sakitnya sama. Oh, ya udah bentar atuh sih. Cewek langsung apa-apa benar istrinya mah istri eta Ada manda. Anjay. <tuk> Bahaya! ya. Nih. itu. Si manda duluan mate sih. Hah. Eh, ya. Tahu kan? Hah? Masa sih? Si manda tuh yang kacamataan itu kan ya? Yang selalu pakai kacamata bulat itu. Kan? Iya. Ya, ya. ya, oh, ya. <tuk> Jadi aku udah lebih kenal lebih dulu, Gas. Ayolah. <tuk> Wah, itu enggak kira-kira asli. Malam itu susah, ini susah ngangkat. ngangkat. Uh, uh. Tapi habisnya enak, kalau itu, enak, serius, enak banget.